Hai hai hai Sudah gak asing lagi jika melihat harimau yang merupakan spesies kucing besar yang cukup umum ditemukan di beberapa kawasan tropis termasuk Indonesia. Ciri khas yang membedakan antara harimau dan jenis kucing besar lainnya adalah corak pada tubuhnya. Harimau termasuk ke dalam jenis predator yang cukup diperhitungkan dan berbahaya bahkan untuk manusia sekalipun. Meski harimau terkenal dengan belang di tubuhnya yang sangat khas, sebetulnya keberadaan belang-belang pada harimau memiliki ciri tersendiri yang tak akan ditemukan di hewan lainnya loh. Bahkan menurut para ahli, belang pada tubuh harimau ternyata serupa dengan sidik jari yang ada pada manusia. Hal ini artinya setiap harimau memiliki belang yang berbeda-beda untuk mengidentifikasikan satu harimau dengan harimau lainnya. Namun, tahukah kalian, jika harimau merupakan hewan karnivora yang menjadi salah satu predator terkuat? Hal ini membuat harimau kerap melancarkan aksi berburunya untuk menangkap banyak mangsa di sekitarnya. Seperti sebuah video mendagangkan beredar di dunia maya yang memperlihatkan seekor harimau menyerang seorang pesepeda di jalan raya. Insiden itu terjadi di sepanjang jalan Taman Nasional Kaziranga yang terkenal di Asam, India. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dalam video yang viral itu, seorang pesepeda tampak dengan tenang mengayuh sepedanya di jalan raya nasional di Kaziranga. Namun, tiba-tiba saja seekor harimau muncul dari hutan dan menerkamnya. Hewan buas itu mungkin menyangka pengendara sepeda yang lewat sebagai mangsanya. Kucing besar itu kemudian memukul pinggul kiri pesepeda dan menjatuhkannya dari sepeda. Dalam video menunjukkan pengendara sepeda kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepedanya. Dan setelah menerkam pesepeda tersebut, harimau itu kemudian masuk kembali ke dalam hutan. Video itu dibagikan di Twitter oleh salah satu petugas IFS yang mengatakan serangan itu terjadi pada Januari lalu dan terekam kamera yang dipasang di otoritas Taman Nasional Kaziranga. Siapapun pasti akan terkejut dan ketakutan ya jika berada di posisi pesepeda tersebut. Namun jika diperhatikan, mungkin harimau kerap disebut sebagai kucing besar karena memiliki beberapa kesamaan dengan kucing rumahan lainnya. Namun, ternyata keduanya memiliki perbedaan tersendiri loh. Bila kucing biasa tak suka air, maka harimau justru pandai berenang. Harimau ternyata pernah memiliki catatan berenang sejauh 29 km dengan menyeberangi sungai. Biasanya memang harimau liar memiliki kemampuan berenang yang handal dan sudah terbiasa berenang lebih dari 7 mil setiap harinya.